Making cintanya Allah pada setiap hamba, seburuk apapun, sehitam apapun dosanya, itu akan selalu diberikan kesempatan untuk kembali dan bertobat. Dan ini pasti dalam setiap bagian waktu hidup kita, akan ada lintasan di benak kita. Mungkin gak ya masih diterima. Mungkin gak Allah masih menerima tobat saya. Itu pasti akan terjadi. Bisa gak saya kembali jadi baik? Itu mahal itu Nah ketika kita mendapatkan itu, cepat jemput. Karena pada saat itulah Allah sedang menerunkan rahmatnya.